Hai ya, sobat semua selamat, selamat berjumpa lagi di channel saya Nesakar Pada video kali ini kita lagi hoppec motor CB Ya, kan retireu, kan. lah, nah ini tarik, dari ini juga ada nih sobatnya. Oke. ini aja semua yang Ada satu lagi nih Pak, nah, ya, nah, nah. nah, masih asli semua nih ya. Nah, Maaf, juga doang, nah, semuanya, yang mana yang pakai Mega Pro? Ini deh, doang. Nih, Om nih. ал Ada gerak untuk